Halo, halo bosku, welcome back again di channel Sundanis Water ya Di sini kita akan kembali bermain maju Muis 2 ya tentunya ya Dan gimana cara dan pola yang akan digunakan gitu ya Bagaimana putaran-putaran gacornya Langsung aja terus simak terus tonton terus videonya Jangan di skip-skip ya guys Oke, okay, gue di sini langsung aja putar dengan menggunakan spin manual ya dan di sini gua bawa kreditnya di 2800 an ya 2.800 dan seperti biasa betting-betting paling goib ya betting goibnya itu ada di 10.000 guys jadi boleh kalian coba ya boleh kalian coba buat yang banyak modalnya gitu boy tapi kalau yang buat kalian yang bawa modal-modal kecil ya gua kagak nyaranin lah ya gua kagak nyaranin boy jadi kalian uh, apa ya cari uh, apa pakai bettingnya jangan betting gede-gede gitu guys oke okay, di sini kita lihat dulu free spinnya ya di sini kita udah mendapatkan sebuah free spin guys anjay oke okay, lanjut cekidot kali 6 ya waduh agak konek boy boy oke oh, oke okay, oke okay. oke santai ya santai ya. di sini kita sudah mendapatkan kenaikan nih -nya. oke mantap kali 10 nya Joss bro alamak kurang Juslah, wah wah eh lagi lagi lagi lagi lagi kemon kemon kita kemon kan lula guys mm -mm, kali 4 tengok lagi kali enamnya jadi ayo dong please hey ngelak gini ih aduh aduh dapet 200 oke okay lah ya oke oke okay, okay. nggak papa sini kita coba lagi putarannya masih menyisakan 25 putaran ya kita lihat lagi di sini ya mudah-mudahan dapat free spin lagi lah ya oke well guys sini gua mainnya di situs gede 77 buat kalian yang mau nyobain main di gede 77 langsung aja gas rasakan profitnya rasakan kegacorannya ya guys ya sudah pasti situsnya aman dan terpercaya tentunya guys boleh langsung gas aja oke okay. Mm -mm. jika lagi Kali 2 nya connect boy Kali 3 nya freeze. Ah, Mantap freeze Spin again boy, boy. Ngeri sih Emang paling ngeri ya Gede 77 Memang paling ngeri boy, boy Senggol dong Ayo Ayo Lagi Lagi eh guys, jangan lupa ngudu guys, jangan lupa blow on guys lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi alamak mm -mm, mantul Oke, okay guys, segitu aja yang bisa gue share. Di sini kita udah profit, ya lumayan lah, ya. Oke, okay, langsung aja kita buat aja. Thank you banget, see you in the next video, guys.